dan berita astronomi lainnya. Penampakan langkah bintang Wolf Riot di antara bintang paling terang, paling masif, dan paling singkat terdeteksi adalah salah satu pengamatan pertama yang dilakukan oleh teleskop antarisa James Webb milik NASA pada Juni 2022. Teleskop James Webb menunjukkan bintang tersebut Wolf Riot 124 dengan detail yang belum pernah ada sebelumnya dengan instrumen inframerahnya yang kuat. Bintang itu berjarak lima seribu tahun cahaya di konstelasi Sagitarius. Bintang-bintang masih berlomba-lomba melalui siklus hidup mereka dan hanya beberapa dari mereka melewati fase World rayet singkat sebelum menjadi Supernova. Membuat pengamatan menetel teleskop tentang fase langka ini berharga bagi para astronom. Bintang wolf sedang dalam proses melepaskan lapisan luarnya, menghasilkan lingkaran cahaya gas dan debu yang khas. Bintang wolf 124 berukuran 30 kali masa matahari dan sejauh ini telah menumpahkan materi sebanyak 10 matahari. Saat gas yang dikeluarkan menjauh dari bintang dan mendingin, debu kosmik terbentuk dan bersinar dalam cahaya kamera yang, yang dapat dideteksi oleh web. Teleskop James Webb membuka kemungkinan baru untuk mempelajari detail dalam debu kosmik yang paling baik diamati dalam panjang gelombang cahaya inframerah. Kamera Near Infrared Web atau NIRCam menyimbangkan kecerahan inti bintang Bob Rayet 124 dan detail rumit dalam gas yang redup di sekitarnya. Mid Infrared Instrument atau MIRI teleskop mengungkapkan struktur gumpalan nebula gas dan debu dari material yang terlontar yang sekarang mengelilingi bintang. Bintang seperti World Riot 124 juga berfungsi sebagai analog untuk membantu para astronom memahami periode penting dalam sejarah awal alam semesta. Bintang sekarat yang serupa pertama kali mengunggulkan alam semesta muda dengan elemen berat yang ditempat di intinya elemen yang sekarang umum di era saat ini termasuk di bumi. Gambar mendetail teleskop web tentang World Riot 124 Mempertahankan selamanya Waktu transformasi yang singkat dan bergejolak Dan menjanjikan penemuan di masa depan Yang akan mengungkap misteri debu kosmik Yang telah lama terselubung Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penyelesaian singkat terkait Teleskop Webb Nazan menangkap pendahulu Supernova yang jarang terlihat Dari perapakan bintang Bob Project 124 Selanjutnya